Ya selamat siang teman-teman, selamat datang di mata kuliah Enterprise Resource Planning ya semester yang baru semester ganjil 2021-2022. Terima kasih teman-teman sudah memilih mata kuliah ini. Kita akan buka kelasnya dulu dalam doa. Mari kita berdoa saya pimpin dalam agama Kristen, yang beragama lain boleh berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Tuhan Yesus terima kasih buat siang hari ini. Kami bersyukur boleh berkumpul di Zoom meeting ini untuk semester yang baru. Di mata kuliah IRP Biar pertemuan ini kami bisa memahami Apa yang akan kami kerjakan selama satu semester Di mata kuliah ini Biar kami berkati kami, kami bisa memahaminya dengan baik Hanya di dalam waktu Tundas Halia, amin Ya Teman-teman hmm, bisa masuk ke Zoom Meeting ini Berarti sudah akses dari morning Jadi sudah betul teman-teman Mengakses ke morning Dan info-info yang terkait dengan mata kuliah IRP Itu adanya di morning ya teman-teman Nah, ini tampilan di morning, teman-teman. Jadi di topik 0 ini informasi tentang kelas kita. Kemudian untuk kontak, kontak ke saya. Ini saya cantumkan di sini meliana.it.maranata.edu ya. Yang mengajar hanya satu kelas ini saya aja. Nah, ini kalau teman-teman lihat terus misalnya perlu chat, di sini saya sudah pasang WhatsApp saya. Teman-teman boleh akses ke sini. Kalau yang saya kerjakan yang lainnya boleh diakses di sini. Nah kebetulan karena PJJ ini jadi ada konten di YouTube-nya ya. Teman-teman boleh subscribe juga. Sebelum lebih lanjut, saya ingin minta bantuan teman-teman untuk share dulu. Mengapa teman-teman memilih mata kuliah ini ya? Boleh tahu ya teman-teman? Ini kan mata kuliah pilihan; tidak ada paksaan untuk uh, mengambil mata kuliah ini. Lihat di morning saya ada agenda untuk dokumentasi, jadi silakan teman-teman boleh nyalakan kameranya biar saya bisa uh, screenshot. Hari ini pertemuan pertama, jadi silakan senyum yang terbaik ya. Tiga dua satu, saya share pagi ke morning ya. Nah perkuliahannya itu pasti ada Zoom setiap hari Rabu jam setengah satu sampai jam 3. Kemudian kalau teman-teman mau lihat e, modulnya, sekarang kan kita PJJ ya, jadi modul SAP-nya tidak dicetak tebel. Biasanya kan dicetak, harus diambil dari TU. Tapi kalau sekarang teman-teman dapatnya langsung file seperti ini. Kemudian ini nanti ada lokasi untuk upload KTM, nanti saya jelaskan. Teman-teman diminta untuk upload file KTM-nya. Nah, hari ini pertemuan pertama kita ini agenda kita ya, mahasiswa masuk ru meeting Terima kasih untuk tadi yang e, masuknya on time kemudian e, biasanya saya akan buka room meeting ini sekitar 12.15lah ya seperti itu approve-nya bisa tepat waktu seperti random kita karena waktu kita terbatas cuma dua setengah jam seperti itu kemudian nanti pas setelah doa pembuka kita akan dokumentasi pertemuan Mohon menyalakan kamera, kalau misalnya teman-teman nanti ada yang ternyata harus dua device, di PC-nya nggak ada kamera, pas yang awal ini aja untuk dokumentasi, teman-teman minta join dua device. Terus hari ini kita bahas unit satu lebih ke diskusi tanya-jawab sih, supaya teman-teman tahu satu semester ini akan mengerjakan apa di mata kuliah ini, terus nanti ada tugas, seperti itu. Nah, untuk membantu kelancaran kelas, saya perlu satu orang untuk menjadi ketua kelas. Apakah ada yang volunteer mau langsung menyatakan saya mau jadi ketua kelas? Gitu, nah, ketua kelas buat apa? Saya biasanya butuh bantuan untuk koordinasi dengan teman-teman. Jadi, kalau nanti akhirnya ketua kelas menentukan membuat grup kelas IRP, sayanya nggak ada di grup itu, tapi komunikasinya saya itu komunikasinya dengan ketua kelas saja. Oke, hey, teman-teman, kalau mau diundi aja, ketua kelasnya saya udah siapin sih, ya ini. 21 mahasiswa IRP saya undi ya untuk menjadi ketua kelas. Hmm. David Leonardo, gimana David? Boleh sih, David aja. Aja. Ya David aja Ci. David aja udah. Keren David David, David Leonardo ya. Oke. Okay. Oke okay, sih. Nah, David Leonardo boleh minta bantuan untuk mungkin share kontaknya di chat Zoom supaya teman-teman yang lain bisa nyimpen chat ya ini nyimpen kontaknya. Oke, okay, sebentar sih. Boleh. Ada e, cara baca untuk link Zoom, teman-teman sudah tahu ya, sip banget. Nah, di sini ada materi teman-teman setiap uh, sebelum kuliah pasti saya akan pasang dulu di sini supaya teman-teman bisa persiapan jadi misalkan saya minggu depan ada pasti ada materinya dulu di morning pokoknya semua info saya hanya ada di morning jadi nggak ada, nggak ada double ke classroom atau ke yang lain itu hanya di morning saja di sini saya ada sisipkan video tapi videonya saya nggak akan play di kelas ini nanti teman-teman boleh lihat sendiri ada dua sih sebetulnya kalau yang paling atas yang paling pertama ini video pertemuan kita hari ini, ini saya yang sempat merekam Kalau yang satunya lagi, nah ini biasanya setiap tanggal 1 itu saya ada ya ini ya ngobrol ngobrol sederhana ngobrol pendek gitu ya dengan teman-teman kita Waktu November 2020 saya ngobrol dengan alumni kita, ini Evelyn IT 2005 dan ini Vishnu IT 2003 ya mereka bergerak di bidang ERP. Nah, kalau teman-teman tadi bilang ini menarik dan sebagainya, sebenarnya kalau menurut podcast yang e, diobrolkan dengan mereka, menarik sih enggak ERP, tapi potensial. Kenapa potensial? Karena auranya berbau uang gitu ya. Jadi ini barang mahal yang teman-teman belajar. Kalau di mata kuliah ini itu teman-teman pakainya toolsnya SAP. Ini adalah barang mahal. Jadi kalau teman-teman belajar mobil Nah, mobilnya itu bukan mobil yang mobil biasa, tapi mobilnya udah kelasnya Ferrari dan semuanya yang mewah gitu. Nah, itulah SAP. Ini terkait dengan bobot perkuliahan. Kita kan ERP ini EN089 masih kurikulum 2012. Jadi bobotnya sama dengan yang lain, KT 50%, UTS 25%, dan UAS-nya 25%. Apa yang istimewa di sini? Yang istimewa di sini, nah kalau UTS mah soalnya bikinan lokal. Saya biasanya UTS itu e, praktek Jadi teman-teman selama materi 1-4 dipelajari Nah prakteknya itu di UTS Jadi merasakan prakteknya untuk aplikasi IAP pakai SAP Kalau UAS-nya itu nanti teman-teman sertifikasi Nah kalau ujian sertifikasi e, Nilainya ada nilai yang harus dicapai yaitu 70% jadi kalau misalkan teman-teman nanti dapat nilainya 69,9 pada saat ujian UAS itu dapat sih nilai e, UAS-nya mah, tapi sertifikat untuk SAP-nya nggak dapat. Bukti bahwa teman-teman pernah mengambil mata kuliah e, pernah mengambil modul SAP fundamental. Seperti itu. Kalau ke AT ini besar sekali 50%. 50%-nya ini dari tugas, keaktifan teman-teman yang sudah pernah kelas saya sudah pernah tahu lah ya apa namanya nabung poin dari awal seperti itu ya teman-teman silahkan ini jadi nilai KAT. Terus kalau misalkan ada praktik prakteknya yang harus dikerjakan yang harus dikumpulkan silahkan teman-teman kerjakan lah ya karena kita nggak cuma teori sebetulnya meskipun kuliahnya hanya dua jam ada prakteknya juga jadi teman-teman mencoba langsung ke aplikasi SAP. Kemudian karena ujiannya tadi sertifikasi di akhir, nah ini teman-teman untuk ikut ujiannya tuh perlu membuktikan bahwa teman-teman adalah mahasiswa Maranata. Maka teman-teman diminta untuk mengumpulkan file scan KTM. Nah file scan KTM-nya itu nanti teman-teman kumpulkan di sini ya. Di bagian ini. Begitu upload file di situ, tolong diganti nama filenya nrp underscore nama lengkap. Nama yang sesuai dengan nama teman-teman di akte lahir dan juga di data di Maranata. Ini nantinya biasanya dipakai namanya itu untuk di sertifikat, kalau teman-teman dapat sertifikatnya. Jadi harus sesuai namanya. Kemudian, nah, ini tadi saya sudah ini ya sudah tanya ke teman-teman kenapa ngambil mata kuliah ini. Jadi gini teman-teman, ERP -teman, itu status sistem yang terintegrasi di dalam perusahaan. Biasanya kalau di perusahaan itu fungsi-fungsi yang dikerjakan banyak. Nah ini ya pernah saya tuliskan di sini ada dituliskan di sini ada terkait dengan modul pembelian, penjualan, pembelian, produksi, pergudangan, accounting. Payroll, penggajian, dan sumber daya manusia. Nah, sistem yang terintegrasi inilah yang namanya ERP. Nah, ketika kita bicara tentang ERP, itu kan prosesnya ya, sistemnya, cerita prosesnya. Nah, di sini kita perlu menggunakan aplikasi salah satu solusi ERP yang terbesar, itu namanya SAP. Jadi, SAP ini adalah salah satu solusi ERP. Kalau teman-teman search tentang SAP, itu fokusnya dia di bidang ERP. Jadi, vendor lah ya, SAP itu. SAP itu pertamanya dibuat di Jerman, teman-teman, di tahun 72 sama mantan pegawai IBM ada lima orang. Jadi, nanti mungkin di ujian sertifikasi bakal ditanya tuh singkatan SAP apa, teman-teman gak boleh salah singkatan. CIP itu sistem, Application, and Product in Data Processing. Salah satu solusi ERP. Kalau bicara tentang ERP, ERP itu sistem yang terintegrasi untuk proses-proses ini dalam perusahaan. Dan kita mainannya sudah bukan uh, yang kecil-kecil lagi ya. Tapi kita sudah mainannya di skala enterprise. Jadi skala besar. Seperti itu teman-teman. Bahan ini ada di unit 1 ya teman-teman. Nah, Ini modul-modulnya. Kalau mau ke modul sini, fundamentalnya atau prerequisitnya adalah modul SAP fundamental, karena kita kan pakainya aplikasi SAP. Nah, kalau misalnya teman-teman ternyata nggak suka dengan uh, SAP, gimana kalau nggak suka dengan SAP? Boleh pakai vendor yang lain, perusahaan yang lain juga ada aplikasi ERP. Kalian bicara tentang vendor Oracle juga mereka punya aplikasi ERP. Mau bicara tentang Microsoft juga mereka punya aplikasi ERP. Yang open source juga ada aplikasi ERP-nya. Bahkan nanti kalian misalkan KP atau TA membuat sendiri aplikasi ERP itu juga memungkinkan. Ya seperti contohnya alumni ya. Ada juga yang bergerak di bidang aplikasi ERP. Sampai sini dulu ada pertanyaan kah teman-teman? Jadi yang kita akan pelajari ya bisnis Seperti itu. Silahkan kalau ada tanggapan atau pertanyaan Kalau mau memberikan tanggapan Di sini saya ada satu kegiatan Teman-teman bisa nah, bisa jawab ya Jadi apakah Anda mengetahui apa itu IRP? Jawablah ya mungkin atau tidak Setelah penjelasan barusan Silahkan teman-teman Dicoba ya, pertanyaan kecil. Seperti itu. Sudah dijawab, teman-teman? Coba saya lihat ya. Nah, teman-teman, di topik 0, dokumen pembelajaran, ada silabus pertemuan. Sampai sini dulu, silahkan adakah pertanyaan, teman-teman? Di akhir, nah, UAS-nya baru ujian sertifikasi seperti itu. Soalnya sih pilihan ganda kalau UAS, cuman e, nilainya ada ketentuan kalau bisa di atas 70, lebih besar sama dengan 70. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan. Kemudian silakan juga membuka di topik mal ada modul SAP. Kalau teman-teman mau lihat modulnya seperti apa, itu bisa diakses silakan. Hari ini kita kan unit yang pertama. Kita unit yang pertama, ini modulnya. Teman-teman akses dari morning. Nah ini kalau lihat daftar isinya, ini adalah silabus kita yang tadi. Ya, ini hari ini minggu pertama, unit 1, nanti lanjut unit 2, 3, 4 logistik, 5 finance, 6 human capital management, 7 my sub technology. Terus di modul ini ada bagian teorinya. Jadi dari sini sejarah SAP, teman-teman lihat di unit 1 yang tadi saya cerita di slide. Di tahun 72 ada 5 mantan pegawai IBM yang membuat SAP. Tapi singkatan SAP waktu tahun dua itu System Analysis and Program Development, teman-teman. Baru di tahun enam, singkatannya menjadi System Application and Product in Data Processing. Nah, nanti kalau teman-teman ujian sertifikasi, ditanya SAP stand for, gitu ya, singkatan SAP, jawabannya itu yang System Application and Product in Data Processing. Kalau unit satu masih belum ada exercise, tapi nanti di unit 2 ada exercise untuk teman-teman praktek ke e, aplikasinya. Jadi nanti ada loginnya, teman-teman, di pertemuan minggu depan akan saya bagikan login untuk teman-teman bisa akses ke SAP. Jadi nggak cuma teori aja, oh, gimana sih proses pembelian? E, ya udah, teori aja gitu ya, disampaikan prosesnya seperti itu. Nggak kalau di mata kuliah ini kita ada prakteknya, mencoba ke aplikasi SAP-nya. Sampai sini dulu, silahkan. Ada pertanyaan kah, teman-teman? Terus kehadiran. Nah, kehadiran itu ada dua macam, teman-teman. Ada kehadiran yang biasa di checklist, -checklist Yang ini, teman-teman, maksud saya. Kalau di kelas kan suka ada di checklist checklist. Nah, ini akan saya isi berdasarkan kehadiran teman-teman di Zoom. Jadi kalau tadi pas awal, pas sambil admit-admit saya. Eh, Isi checklist-checklist di Excel saya, siapa aja yang hadir. Nah ini nanti saya akan checklist di sini. Tapi ini kehadiran saya checklist saya lagi berdasarkan kehadiran di Zoom. Jadi pas dokumentasi ada, berarti nanti saya checklist di sini teman-teman hadir. Ada satu lagi kehadiran yang teman-teman nggak boleh lupa untuk isi juga. Itu kehadiran yang masuk ke sistem ini. Ada di bagian attendance. Apakah teman-teman bisa ngisi? Nah, ini ya udah, si, si. Ah, ini diisi. Silahkan, kalau sekarang sih berarti. Nah, ini untuk yang teman-teman sudah ngisi, ada ya checklistnya, sudah mengisi kehadiran yang belum minta tolong diisi ya. Harusnya sih hari ini full 21 mahasiswa hadir semua. Ini masih banyak yang belum, itu perlu diisi juga. Itu yang terinput ke dalam sistem, berarti bukti teman-teman hadir. Eh, In, apa Mengakses morning untuk hadir di perkuliahan ini, cuman saya tidak rekap lagi. Jadi, yang di, yang saya laporkan sih kan harus melaporkan berita acara ngajar. Ya, itu yang saya laporkan adalah kehadiran teman-teman di Zoom. Seperti itu, kalau yang attendant juga sama, ada jadwalnya, waktunya sih di jam kuliah kita, jadi setengah satu sampai jam tiga. Bagian assignment, jangan dikosongin teman-teman. Di sini yang sudah submit baru 6 orang. Jangan sampai nggak ngisi ya. Cuma diminta NRP, nama, sama teman-teman hari ini dapat apa. Yang sudah submit baru 6 orang, terima kasih. Yang lainnya ditunggu sebelum jam 3 loh. Ada deadline-nya. Terus yang tadi milih juga sudah berapa nih? Sudah 20. Berarti ada satu orang nih yang nggak input. Silahkan diinput ya. Terus presensi kehadiran. Sudah ada berapa ini? Nah sip, semuanya sudah hadir. Cuma yang tadi yang assignment belum semua. Kalau yang ini sudah sip, semuanya mengisi. Terima kasih ya teman-teman. Oke, okay, itu aja. Buat yang lupa lagi, bisa lihat slide-nya di sini atau di bagian yang materi PDF bagian terakhir, ya. Nah, ini tentang tugas kita buat minggu depan. Proses bisnis secara sederhana yang terjadi di perusahaan, teman-teman cari contoh perusahaan. Jangan lupa sumber pustakanya, minggu depan presentasi itu aja. Baiklah kalau tidak ada pertanyaan, kita akan tutup kelasnya. Minggu depan kita ketemu lagi di Zoom meeting seperti ini. Perhatikan di morning aja karena kita kan belum masuk ke SAP-nya minggu depan diawali dengan presentasi dari teman-teman, baru setelah itu kita akses ke SAP-nya. Usahakan hadir supaya nggak bingung nanti ngaksesnya. Satu semester kita ngakses apa bisa jelas. Itu aja paling. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu lagi minggu depan.